Namo Buddhoyo, Rahayu Sakung Dumadi. Kalis ingrat betul nir ing Jumpa lagi bersama kami di betul pertutut putih di channel DSBP TV. Sebelum lanjut jangan lupa untuk. Dalam secara peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis yang menjadikan bagian dari perjalanan hidup manusia tulisan-tulisan yang sanggup menggerakkan sebuah peradaban karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya alam ora bisa dilawan awu sing semepar ikut ini perkah gusti kangun joko kesuburan bumi jowo mulani ayo padha disyukuri wae kata rezeki pastinya sudah tidak asing lagi di telinga terutama jika ingin menggambarkan suatu pendapatan atau pencapaian yang diperoleh baik itu cara materi ataupun yang bukan materi rezeki juga berarti anugerah karunia atau pemberian dari Tuhan untuk makhluknya yang dapat dimanfaatkan Ibu merupakan ketetapan Sang Yang Maha Tunggal. Manusia tetap dianjurkan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang dibutuhkan. Salah satu kebudayaan Jawa ada yang meyakini bahwa burung perkutut dapat mendatangkan rezeki. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang empat jenis katurangan perkutut yang mendatangkan rezeki. Berikut adalah pemaparan kami: dari tutur nilai yang kami ketahui, dan tanpa mengurangi rasa hormat. Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual Jawa kuno, keberadaan mitos tentang adanya katurangan perkutut yang bagus dipelihara karena dianggap bisa melancarkan rezeki. Energi yang ada pada katurangan perkutut tersebut adalah energi positif, dan keistimewaannya adalah khusus untuk masalah rezeki. Adapun keempat ciri perkutut yang mitosnya dapat membawa rezeki bagi pemiliknya jika dibelihara dengan baik. Keempat jenis perkutut tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sri Sedono Lutut Perkutut pertama yang memiliki mitos dan dianggap memiliki keistimewaan yang jarang diketahui adalah Sri Sedono Lutut Katurangan perkutut ini adalah kuku kedua ibu jarinya berwarna putih Segera pelihara jika Ndoro menemukan perkutut yang memiliki ciri ini Sebab keistimewaannya adalah memudahkan pemiliknya dalam mendapatkan rezeki 2. sirih. Banyak yang masih tidak tahu bahwa jenis pertutur keterangan sirih ini sangat istimewa. Peliharalah di rumah. Jika Doro menemukan jenis sirih ini ciri matinya adalah memiliki dada yang sangat lebar Serta ada satu garis ke belakang Kistimewaan katorangan sirih berdasarkan mitosnya Adalah bisa mendatangkan keselamatan bagi pemiliknya Terus serta keluarganya 3. Sendang Ngembeng Sendang Ngembeng adalah jenis perkutut yang sangat bagus untuk dibelahara karena energinya positif Ciri-cirinya adalah memiliki dada yang lebar dan memiliki dua garis pada bagian kempoloknya Adapun keistimewaannya adalah bisa melancarkan segi pemiliknya Perkutut jenis lain yang juga memiliki keistimewaan yang jarang diketahui adalah jenis songgo. Cirinya adalah memiliki bulu putih sehelai pada bagian tempoloknya. Keistimewaan jenis songgo adalah bisa melancarkan rezeki pemeliharanya Pada hakikatnya, Bersegi adalah takdir mualak yang dapat diubah dengan ikhtiar manusia. Namun, proses untuk mewujudkan juga tidak mudah. Diperlukan usaha sekaligus doa dari manusianya serta anugerah sang pencipta. Bersegi merupakan pemberian dan kehendak dari sang pencipta bukan sesuatu yang ditentukan oleh seberapa banyak usaha manusia rezeki setiap individu telah ditetapkan sejak dalam kandungan hingga akhir hayatnya jatah rezeki seseorang tidak akan tertukar atau diambil oleh orang lain sebab sifat rezeki adalah mendatangi siapapun yang digendaki sang pencipta